Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya youtuber dimanapun anda berada Hari ini saya Lukman Arifin 88 Akan merekomendasikan parfum wanita terbaik, terhit dan terlaris saat ini ya Simak video ini sampai habis Jangan lupa like dan subscribe Agar anda tidak ketinggalan dengan video ini Terima kasih Terima kasih sudah menonton video ini sampai berjumpa kembali Apabila ada salah kata, saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Ikuti terus perjalanan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.